Hai guys, jumpa lagi bersama kami channel Putra Simsim. -Sim. Sekarang kita lagi di Sosar ya guys ya. Ini berada sama kawan-kawan. Inilah tempatnya guys ya. Nah inilah nah, kita is. sekarang lagi di Sosar nih teman-teman penonton setia Abang Putra Simsim. -Sim. <tuh> kita bertiga guys ya. Ya, dari Medan kami guys jauh-jauh kami dari Medan ini demi demi kalian guys demi kalian <laughs> supaya kalian terhibur ya kan iya <laughs> yeah, guys jika kalian penasaran kalian boleh kesini yeah. ya kan ya, Mari ke siasat Kaban Cahe nah. si, itu berapa jam? nah, nah kalau dari Kaban Cahe dari sekitar 35 menit iya 35 ya, menit ya. lah dari kepala ya, kepala apa sih Masuk, guys! Dua ribu aja, guys! Ya, yeah, murah, guys! Sat satu mobil, satu, satu mobil, isinya yeah. tiga ekor. Tiga ekor, ya, Mungkin kalau naik sepeda <gadu> motor, kalau nggak goceng, sepuluh ribu lah, satu kereta. Iya, yeah, bisa jadi. Yeah. Yang kereta. punya pasangan, bawa lah pasangan ini, guys. Yeah, Patak, di sini, guys! Iya, di sini, bisa nyawa villa juga. Nah. Jadi, kalau kita mau bermalam di sini, kita bisa nyawa villa Bagi yang mau bulan madu, bisa. Yang mau rebahan, bisa. Iya, Kalian ya, disini nengok-nengok ada lahan pertaniannya guys Ada apa ini namanya, lembunya? Ada lembu, lembu ini guys lembu, nah, Ada lembu, guys. lembu, lembu. Tantian, musata Tanaman-tanaman Tapi dalam proses pembangunan guys Mungkin kira-kira 2 -kira bulan lagi baru siap lah mungkin guys Iya. aman Lebih juga, kayaknya 2 ya. bulan itu ya kan. Nah ini udah ada nih vila yang udah dibangun permanen ini vilanya. Lumayan bagus loh guys, unik Pengunjungnya pun udah mulai rame, padahal dalam proses pembangunan loh. Iya benar. Paling keren lah guys, mantap. Iya, jadi Bantang. jangan jangan dari Medan cuman taunya Brastagi, nah, Medan nah. Brastagi, langsung aja ke Siosar ya kan. Iya, iya. Nah, ya. nanti nah, abis ini kami gimana? dari Siosar ini kami mau ke Sinabung ini. Sinabung. Nah, rencana ya, Sinabung, nah, ya, ya. Rencana kami mau nambah di Sinabung. <laughs> <laughs> Nempak Sinabung. <laughs> Mungkin kan lagi cepat apa namanya? <laughs> lagi capek kerja sibuk segala iya, sekali, -sekali main -main, datang ke sini osar, ya kan? apa refreshing hmm. ya kan bumbung bumbung suntuk iya, nengok bu ini perumahan iya. apa yang menambahan aduh lah, mantap refreshing. lah refreshing dan juga ini villanya juga ada yang dijual tuh hmm, bagi ada yang kan, mau apa tertarik, investasi mau iya investasi cocok gitu plan beli, beli terus kena Sewakan lagi ya kan iya, kami, aja kami, beli, <laughs> iya. ah. kami aja udah beli guys Kami aja udah beli guys Iya kami udah beli satu-satu itu villanya <laughs> Gak apalah mahalnya Cuma berfoto aja guys ya Kami pilih ya guys oke okay, iya. Nah inilah apanya guys ya Tempatnya guys Nah penerian guys ini nih Nah, nah udah nampak kan nah, Ini ada juga lembu ya guys ini lembunya bukan aku coy. Kau lembunya nya bukan. Bosan lah. Lembu nya guys. Kau <tik> oh Aku pula lembu yang kau bikin. Ini. <tik> <tik>. guys ya, ada lembu ya guys ya. Ini lembu ya guys ya. Hai lah, kacih guys ya. ya mencuah-cuah juah Manbantakrina. Enda pusat kami Syosar. Nah, oke. Kena di gos-gos, teh kena. Seh kena ku Syosar ulang kampung aha. <laughs> ulang kam <-laling. laughs> Ulan kam ula, ula kam lupa kamu boleh ke rumah. kami tiga sekawan ini teman-teman. perjuangan saya sama Lamhot untuk Abang Putra ya kan. Jadi mudah-mudahan cair dari youtubernya, YouTube, jadi kami subscribe. dapat nih ya, ya, itulah jangan ya Jangan lupa kan. like dan subscribe ya, ya, Jangan lupa di like di subscribe. Mm -hmm. uh -huh. Ya segitu aja teman -teman, ya. okay, okay, lah teman-teman ya. Oke guys ya. Masih mau lanjut lagi? Oke. Ya. Oke okay. okay, guys. Inilah guys pilar guys ya, keren banget guys. Tempat foto, trading. Nah, inilah, guys. Ini dijual juga guys ya. Ini dijual ini guys dijual <SILENGALAN> juga kayaknya guys ya pengen juga berpulau. guys